ya balik oh nih tiga dua satu hmm. balik, hmm. Uh. Uh. Hmm. satu kenop sini kau hmm. dua kenop cemas kok deh iya ya cemas kok mati kok nih nggak percaya duh uh, anjing satu squad oke okay guys balik lagi sama aku mas Sarif jadi di video kali ini kita akan bermain free Battle battleground lagi ya guys ya <laughs> Aduh, ini jam berapa nih? Jam dua setengah satu, guys. Setengah satu malam, guys. Video kali ini aku pengen masuk ke global, guys. Ya, kalau prank streamer nih udah banyak yang pada offline nih jam-jam segini, ya kan? Jadi kita coba ke global gitu kan. Gimana keseruan di global, guys? Let's go, guys. Kita cari dulu, guys. Ya, kita cari yang on mic aja gitu ya. Berengkat nih, on mic -ka dia. Yes. <laughs> ya, Diki kita cuy, sombong banget anjing maksudnya gimana ya? Pesan tidak tersedia gini. Apa aku aja yang ngundang gitu? Sudah ngundangnya gimana? <laughs> oh, ini global. Oh ya, ada yang masuk, cok. Bawang putih, guys. Mana dia? Oke, okay. Mister Gadget. Anjay, satu orang lagi ada. Halo, oh. on mic lah biar seru. Yeah. Oke okay, guys, tomik telinga mana? Oke guys, di sini aku sudah pakai kuntut kali ya. Guys ya, kayak mana keseruan di global guys. Let's go. Ini aku main bareng global ya teman-teman. Battle Royale, bertempur dengan gaya. Oke, okay, kita sudah ada di gamenya. Kayak mana keseruannya? Cari dulu nih, turun di mana ini, ya, kan? Turun mana kita bang? Lujong jong meng barbar -bar lah ya aku tadi masuk global tapi dikit sombong kali orang-orang global nih bang ya kerja bagus hal biasa hal biasa orang main global tuh kenapa? apa gak ada kawan atau kayak mana doang? kabut doang tuh nimpit kik nimpit kik aduh kocok Astaga. kayak eh, gak ada senjata kan? sama bang Betan tak turun Udahlah, abur aja bang Jed. Ya nembak pula kok dek dek ya Allah ya Allah <laughs> kabur cok PKU. nah tuh dia kan kawan-kawan ada satu yang kabur aduh guys kita malah mati cok suwe bener nah. Tantai, cok. Tantai, cok. ada senjata tadi Mama. guys ini kita mau di repap guys naik plane abang abangnya kamu dapet dihidupkan kembali Yoi let's go let's go buruan bang amat banget ini kami hidup kok mati nih bang yakin iya cewe <laughs> mati itu lah mati ya ga seluai ya bang ada orang aman mati aja lah <laughs> mati lah aku nih pas bang ada orang bang Enggak cok. Ah. itu tuh, Ah, tuh mobil tuh Ah. Pakai <laughs> pake <jebet> pula lah dah lah haa haa trauma trauma trauma Oh, ini ada yang hidupin, Cok. Ya. Apa pula yang gas? Senjata, ya, Masih melayang kok oh, di udara. Tangan kosong lah. Waduh, jangan. Gak ada senjata, nih. Aduh. Oke. Okay. Iya, gak ada apa-apa lagi loh nggak jadi ngidupin dia, ngulang lagi. Takut kali ini. Tuh nggak jadi bang, mancing dia bang. Tuh. <laughs> orang gabut Gabut apa mancing dia ini? coba tanya. Oh, ikan oh iya tahu dia bang, ada musuh bang. oke ketahuan tahun kita di bang, maksudnya aku doang sih. Kocok depan aku satu Anjing. kabur, ah, bang, bang, bang, bang. kabur bang. Balik kau Balik. Mampus kok Kau kemana? Mana? bang. Duk -duk satu. Nok dua bang, cep lagi nih jangan Nok dua bang, gas bang, di atas ini. si curut nih hmm, ah, double kill, mati kode, roboh saja lah yeah, jinga, ngapain kamu bang? Iya, yeah. balik, nice, balik, wah <laughs> panik kok main kok panik. Ada yang lebih susah nih bang musuh ya anjay. Hmm, belum belum belum ya belum ketemu layan kok. Mana bontio ini dia? Iya Iy, ya? <laughs> <laughs> bontyon Iy, di mana? Macam ngakil lah ya. Nah bontio bonti macam ngakil dah lah. Iya serius bontio di mana ini? Aduh. <laughs> delga lewat dengar ya bah Apa aku nggak pencet bonti ya? Ah, itulah dia mungkinlah ya. Entah mencet bonti entar ngekil juga enggak tahu kita. Bakilah Bang. Oh kilah. deh, deh. Mancing ngerip. mancing lope-lope kau pula yang tidur. Cemananya. Lagi nih musuhnya. Aduh Cepat anjing aku. kaget aku apalah <tuk> Saya manggil hit list itu Apa danger? Apa ini? Hatta karun coba. Ah, coba ke Bima kali nih Atau ada oh, bantu. Nah kan betul kan di Bima Ayo bang Let's go mak-mak maju orang nih Ih. Berapa orang tuh? satu doang, tur lo dek iya, panik, aku yang panik, kocok, wih bang, bang rami bang, anjing kok, udah mana, ostro kaget lo, udah anjing kok, udah lah, rameternya siapa? 6 kali bang Naik kali nih? Enggak. Naik nih satu orang nih Ih nak bom dia Sial Oke, kali, dong. sial kali Nah gitu dong bang naiklah lah dek Takut ya takut ih. nunggu Ain ya bah. nunggu nunggu deh jumpa bang ya terobos saja lo kok pecah kepala kok kosong nah. nah. oh, nggak mati mati nah, ini mati kok oh. ih Let's go Cari lagi Tadi tiga orang udah mati satu kah? Rata kali Beli list lagi kali ya Kita beli dah Eh Bang Jet Enak eh, nonton <laughs> Abang mau nonton apa mau hidup nih? Mau oh, perang ya mau hidup lah Mau hidup Itu di depan itu dia <laughs> Abang mau nonton aku apa enggak? nggak, Musa? Main aja, main aja. Jangan kabur kode, cemas kode ketahuan semua dua orang Bekuantam Jadi ikutan laku nih. Ya mana? Mana kocok loh. Oh ini, sana ada lagi. Ya balik oh nih, tiga dua satu balik. Hmm. Uh. Oi. Uh. Uh. Uh. Roboh sajalah hmm. anjing. satu knok. <tuk> uh -huh. Sini kau, Dek. Hmm. dua kenok, Eh eh cemas kau, Dek. Ya. Eh ya. Kenapa, Bang? <tuk> Kenapa? Aku yang perang kau yang mati mana selo <laughs> bang slow bang abang tengok ayah aku bang nih, ya. tau, tau, tau nih. Tau bang. Tonton aku bang hmm. Hmm. mana bang PKU nih ya 3 2 1 mati pani pani pani pani uy mak granat ke aku sendiri cuk Pani, Iya eh, nggak mati juga bang. Iya. Ah, hey. <laughs> enak aja nyampan itu. Let's go. Itu tuh it, bang di jembatan nih kayak ini. Khusus terlihat. Biar biar sama ku ya bang, biar sama ku ya bang. Ini Kena dia kepala skit. Sekarang tuh bang. Let's go. Ya, cemas kok, dek Gak percaya, kena Ini nih dua satu hmm, anjir, 169 enam sembilan. Kocok berapa darah itu? Eh, dua ratus tiga puluh darah kucok. Huh? kok bisa ya cemas kok mati. Kau nih, gak percaya? Lu uh, anjing satu squad. He, he, he, he, he, he. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, apa Aduh bang, kena Jona, kucok, swet bener, suek bener. Iya gagal, gagal boya ini. Jangan bang. Sumpah bang sekarang tuh bang Jona tuh sakit kali. Tatan, Nice. Lebes kali, best kali. kali. Wah. Wow. <laughs> gila gila, nice. halo bang, eh. bang, uh, abang main tiktok nggak bang? main lah, main. Uh, coba bang cari yang namanya, coba cari bang, namanya ini bang. Coba cari, Bang. Oke, okay, coba cari lubang. Waduh, mantap! Uh, bang, aku izin upload nih. Bang, ya, ini ya, apa? Pak, waduh, <laughs> makasih nih buat Abang-abang nih yang udah mau on mic, udah mau seru seruan kita. Ya, Oke okay, guys, kita udah diizinin upload konten guys. KS gitu aja videonya. Video sampai sini aja ya guys ya. Makasih buat kawan-kawan yang sudah nonton guys. Maaf kalau ada salah kata, maaf juga kalau gameplay kurang enjoy guys. Aku mau mencari izin pamit undur diri dulu kawan kawan. See you in the next video. Assalamualaikum. Bye bye.